Halo semua teman-teman baik Apa kabar, semoga selalu sehat dan tetap semangat Hari ini saya hendak bercerita mengenai sebuah gerakan untuk anak-anak Indonesia Jadi kita tahu persis bahwa anak-anak Indonesia mempunyai hak yang sama Untuk mendapatkan pendidikan Dan menentukan mimpi yang mereka ingin wujudkan Tentu anda semua setuju kan Dan tentu saja kita tidak peduli Apakah mereka dari keluarga kaya dari keluarga miskin, tinggal di kota, atau di kampung-kampung, di desa-desa, di lereng gunung, atau juga yang tinggal di daerah-daerah pedalaman. Mereka semua bisa dan berhak menciptakan masa depan yang lebih baik, baik untuk dirinya sendiri, maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi, ada gerakan ya, yang diberi nama make life meaningful, hope for a better Futures. Ini adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh teman-teman dari HDI untuk membantu anak-anak Indonesia agar mereka mulai berani bermimpi dan berusaha untuk mewujudkannya. Jadi, wujud dari gerakan ini adalah berbagi buku, ya, buku bacaan yang sehat, tentu saja yang berkualitas untuk anak-anak di seluruh Indonesia, terutama anak-anak di... Panti asuhan misalnya di kota-kota dan daerah-daerah yang sulit untuk mengakses buku-buku bacaan yang bermutu Sebagaimana pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia Maka dengan membaca buku kita harapkan anak-anak Indonesia akan tahu apa itu pikiran Soekarno ketika memproklamasikan kemerdekaan Dan bagaimana pesawat bisa terbang dan banyak hal lain yang terjadi di dunia jadi, sebegitu pentingnya buku untuk masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, saya, kami membutuhkan dukungan dari teman baik agar gerakan ini terus meluas dan semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat mengakses buku yang berkualitas. Teman baik, kalau Anda tergerak hatinya, ingin ikutan untuk mendukung, bisa juga berkontribusi, ikut dengan gerakan ini melalui cara klik, https titik dua garis miring garis miring benihbaik.com garis miring campaign garis miring HDI strip peduli strip pendidikan mudah-mudahan hati anda tergerak untuk Indonesia yang lebih baik terima kasih